Halo semuanya, jumpa lagi di channel tanaman hias bosku kali ini kita mau bahas tanaman hias depan rumah yang tahan panas sebelum kita bahas jangan lupa di subscribe channelnya supaya kamu gak ketinggalan update dari channel ini sekaligus juga bantu support channel kita untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan juga saya doakan banyak rezekinya nah buat kamu yang sudah penasaran